Halo adik-adik, kakak sedang di sawah nih, mau mencari mainan lagi. Moga dapat ya. Di oh, mana sawahnya nih? Oh. Masih kering, belum ada hujan soalnya. <guluh> yuk, langsung saja kita cari mainan yuk. ada apa teman-teman ada apa ini wah, kotor sekali nanti kita cuci dulu yuk kumpulkan dulu oke okay, kita ambil kita cari lagi wah ada lagi teman-teman kotor sekali main mainnya aduh yuk kita kumpulkan dulu kita cari lagi yuk masih ada nggak ya wah dapat lagi teman-teman uh, dapat ini sekali mobilnya waduh kita kumpulkan yuk kita cari lagi yuk Ih. wah kayak patung apa ini? uh kotor sekali. nanti kita cuci kita kumpulkan. yuk cari lagi. wah dapat lagi. Wadidaw, banyak banget mainannya nih. eh kayak macam teman-teman. Wow nanti kita cuci yuk kumpulkan lagi kita cari lagi teman-teman Wow dapat lagi Nasik. Wah mobil teman-teman kita kumpulkan yuk cari lagi yuk Dapat lagi, wah. dapat lagi, teman-teman! Wow, kita kumpulkan yuk! Cari lagi, wah. ada lagi, teman-teman! Wah, banyak sekali mainannya nih, wah! kayak Tayo, wah ada matanya itu uh kita kumpulkan yuk kita cari lagi wah dapat lagi teman-teman kita kumpulkan cari lagi uh oh, masih ada ternyata teman-teman Ya. banyak sekali kayaknya, cari, wow. cari, cari. cari lagi terus, nyampe banyak ya, Uu, dapat lagi kan, banyak sekali main yang di sawah teman-teman, di sawah kakak nih, ada pak Tani tuh. lagi mencangkul, yuk <lagi> <lagi> <lagi> kita kumpulkan. teman-teman cari lagi wadidaw dapat lagi asik kayak sapi ini nanti kita cuci teman-teman ya yuk uh, kita cari lagi itu ada apa teman-teman wih -teman? uh. <laughs> Wah, kotor sekali nanti kita cuci yuk kita kumpulkan dulu udah oh, habis teman-teman ya, kita cari lagi teman-teman yuk semoga masih ada ya teman-teman mana ya kok enggak ada aduh Ya? wadidau ada lagi teman-teman eh, apa ini kayak mobil teman-teman oh, nanti kita cuci ya yuk kita kumpulkan wah kayaknya udah banyak teman-teman yuk kita cuci dulu yuk sent Wow, banyak sekali teman-teman permainannya. Wes, udah dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dah.